halo bosku malam-malam nemu barang jadul speaker jadul speaker ini speaker jadul yang belum bluetooth kita rubah menjadi bluetooth bagaimana cara pengaplikasiannya adapun bahannya dan caranya kalian setiakan solder modul ansi bluetooth yang sudah tidak terpakai jack rca jack rca ini kalian bisa mendapatkan dari dpd bekas ampli bekas ada pun caranya yuk simak oke cara penyambungannya cukup saya kasih tahu ini modul handsfree Bluetooth yang sudah tidak terpakai daripada dibuang kita manfaatkan. Cara menyambungnya ada dua jenis warna hitam sama merah. Yang hitam merah, hitam merah ini speaker yang empat. Yang satu yang ini, ini ke mikrofon ini mikrofon ini tak usah disambung. Kalian cukup menyambung speaker dua kabel. Dua kabel saja ini. Min plus atau LR. Kalau disambungin semua nanti ground suaranya kecil. Yuk kita coba. Oke. Okay saya jelaskan yang ini yang ini R R plus ini tandanya ini min plus speaker kabel yang putus ini mikrofon, gimana jenis kabel mikrofon yang untuk penerima telepon yang ini untuk speaker ini juga sama speaker speaker min plusnya kalian sambungkan cukup satu aja sambungkan cukup satu yang merah satu yang hitam jadi dua kabel hitam tidak usah disambung semua nanti keluarnya outputnya suaranya jadi ground seperti ini oke kita tes kita tes kita tes kita tes kawan kita tes coba bluetoothnya apakah bisa menyambung dan hasilnya bluetooth mode mantap oke sekian dulu dari saya terima kasih selamat mencoba sukses buat kalian Jangan lupa subscribe, comment, like. Assalamualaikum.